Welcome back to my channel Sebelum lanjut ke videonya Mohon dukungannya ya Agar channel ini bisa lebih berkembang Dengan cara Like, Comment, Share, dan Subscribe